ah oh, minasan welcome back on Math watch youtube channel ore wa teo nah sekarang gua akan nge-review salah satu brand sebetulnya ini bukan pertamanya cuman ini new arrival dan new color juga apa itu stay tune ya Oke yang kali ini dari Line Prospect juga yang tadi udah gue sebut Mungkin ini bukan model pertama kali yang gue bahas tapi ini adalah varian warna terbaru dari Line tersebut ya Langsung aja Nah kalian bisa lihat di sini kan bentuknya mungkin ada beberapa kalian yang nyebutnya Baby Tuna Ya nggak salah juga sih tapi ini sebetulnya Street Tuna dengan urban style ya. Kalau yang kemarin gue bahas kan warnanya lebih ke coklat dengan case nya lebih ke black ya, sama gray. Nah kali ini dia keluar dengan stainless steel color case nya ya, dengan brush finishing. Keren sih. Nah yang pertama gue pegang ini, ini warnanya olive green dengan bezel yellow gold ya. Jadi agak keemasan dikit warnanya, di sininya twin color dia ya, yellow gold sama olive green di sini. Dan dialnya juga olive green dengan tekstur sunray atau sunburst. Nah untuk talinya sendiri ini silikon rubber, tapi dengan uh, model yang terbaru yang kayak di samurai mantare kemarin yang udah sempet bawa bahas. Dan di sini ada teksturnya ya. Jadi di sini enggak akan selicin selicin strap Seiko yang udah-udah ya. Cuman tetap lembut dipakainya. Nah, untuk backcase-nya sendiri ini juga masih dengan ciri khas logo ombak Seiko Diver ya. Dan ini juga gue rekomendasiin buat kalian yang punya pergelangan kecil. Nah, beberapa dari kalian kemarin kan udah ada yang nanya buat pergelangan kecil apa cocoknya. Nah, ini cocok banget buat kalian karena ini case-nya sebetulnya diameternya cuma 43 mm ya, dan thicknessnya sendiri cuma 13,1 mm. Jadi ini kecil banget sih. Nah, terus untuk tuna ini, yang beberapa kalian uh, strip model street tuna ini sebelumnya keluarkan dia solar ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang gak suka solar quartz. Nah, kali ini untuk di prospek ini. Dia menggunakan movement automatic dengan kaliber 4R35 Nah kalian pasti udah tahu kan 4R35 Power nya kurang lebih 40 jam Dia udah ada fitur hack and winding Nah terus bezelnya juga uh, One way ya unidirectional bezel Dan ini crisp banget Gue suka Ini salah satu yang gue suka juga Karena kebetulan dia kecil dan Tangan gue juga kecil, jadi ini cocok banget. Dan yang suka ganti-ganti strap, mungkin kalian udah kepikir bakal ganti strap Zulu atau NATO. Ini look widthnya kurang lebih di 20 mm ya. Dan untuk laku-laknya lock di sini ini cuma 44 mm. Nah, untuk kacanya sendiri, ini masih menggunakan hardleg crystal. Dan case materialnya tadi udah gue sebut ini stainless steel case dengan warna stainless steel tapi finishingnya brush jadi di sini ada highlightnya ya di sini. Nah untuk water resistance sendiri seperti biasa untuk diver entry level Seiko menggunakan 200 meter ya fiturnya 200 meter. Nah. Ini adalah SRPF83K1 dengan warna olive green. Nah, untuk harganya sendiri, di sini kurang lebih kalian bisa dapet ini cuman dengan harga 4, sekitar 4,7-an. Jadi, buat kalian yang mungkin beberapa udah nunggu warna ini, ini udah ready ya di kita. Nah, yang satu lagi saudaranya ini adalah SRPF81 spesifikasinya masih tetap sama nah, untuk bezelnya warnanya lebih ke dark blue ya bukan navy kalau gue bilang ini lebih ke dark blue karena lebih hampir ke hitam ya dengan warna yellow gold juga untuk di insert rotating bezelnya insert bezelnya untuk case-nya dan shroudnya masih tetap dari stainless steel case rubbernya juga masih sama Dialnya ini kalau gue lihat gini sih kelihatannya lebih ke dark gray ya atau mungkin black gray, tapi mungkin kalau kena pantulan cahaya dia lebih ke dark blue juga sih, unik juga sih ini warnanya. Tapi untuk uh, movementnya masih tetap sama, menggunakan automatic movement dengan kaliber 4R35 dengan fitur hack and winding, power reserve-nya kurang lebih di 40 jam. Oh iya, yang buat penasaran sama on hands-nya. Ini bakal gue kasih tahu buat kalian. Si, Modelnya Tuna. Automatic Movement. Dan masih ideal untuk di pergelangan kecil. Jadi modelnya kayak kecil tapi solid. Keren banget sih. Ini yang warna dark blue dan satu lagi, ini yang warna olive green kalian suka sama yang mana, gue serahin sih kalau soal selera gue nggak bisa komen tapi kalau personally, gue lebih suka yang olive green karena warnanya lebih mencolok ya so, buat kalian yang udah nungguin ini ini udah ready ya di website kita kodenya SRPF81 sama SRPF83 dan untuk masing-masing harganya di kisaran 4,7 atau mungkin 4,8 ya kalau dibuletin so buat kalian yang udah mau berburu ini yang udah nungguin ini udah gue bahas dan ini gue rekomendasiin banget buat kalian Buat yang kepingin jam sporty tapi nggak terlalu gede, tapi dengan movement yang kalian udah tahu sendiri, udah mumpuni lah kalau untuk kali berempat R35 ya. Oke, okay. langsung aja, silahkan berburu sebelum out of stock. Hmm. Gimana tadi yang barusan gue bahas? Emang bukan yang pertama kalinya, kan? Tadi tapi color ini kan keren kan SRPF81 sama SRPF83 Iya namanya Seiko Prospect Automatic Street Tuna Urban Style kalian suka warna yang mana selera sih tapi yang udah nungguin warna itu, itu bener-bener worth to buy jadi bisa langsung ke website kita sekarang Ingat kodenya ya SRPF81 sama SRPF83 eh ya itu lebih cakep lu ngeliat langsung ya dibanding lu ngeliat di foto gue jamin oke okay, sebelum gue undur diri jangan lupa subscribe yang mau tanya apa-apa bisa langsung tulis di komen aja terus jangan lupa bikin ID IG yang belum punya hari gini lu gak punya IG oke okay, mungkin segitu dulu ya see you on the next video bye